Kisah KKN Desa Penari mulai heboh di Twitter tahun 2019 ketika seorang peserta kuliah kerja nyata atau KKN menceritakan pengalaman horornya ketika mengikuti KKN di sebuah desa yang ia samarkan namanya menjadi Desa Penari. Tak banyak yang diungkapkan penulis terkait desa tersebut, namun ia mengungkapkan bahwa lokasinya diawali dengan huruf B dan warganet menerka itu sebagai kota Banyuwangi. Belakangan kisah KKN Desa Penari viral kembali karena diangkat ke layar lebar sebagai film dengan judul yang sama, KKN Desa Penari oleh MD Pictures. Meskipun penulis aslinya enggan mengungkap, namun empat tempat ini kerap digadang-gadang sebagai lokasi KKN Desa Penari yang asli. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, ya. Rowo Bayu Rowo Bayu adalah sebuah danau yang kerap dijadikan lokasi wisata karena terletak di hutanan asri. Kisah mistis Rowo Bayu sudah dimulai ketika zaman kerajaan Belambangan karena lokasi ini kerap dijadikan tempat semedi para bangsawan. Kini, Rowo Bayu sering dikunjungi sebagai lokasi wisata spiritual di mana pengunjung datang untuk melakukan kegiatan di sekitar Petilasan Prabu Tawang Alun. Alas Purwo. Dikenal sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa, Alas Purwo kerap disebut sebagai lokasi KKN Desa Penari. Para normal kerap menyebut Alas Purwo sebagai kerajaan jin karena lokasi ini merupakan tempat berkumpulnya para jin. Bahkan pohon-pohon di Alas Purwo juga sering membuat orang tersesat dan bahkan hilangnya orang tersebut kerap dianggap sebagai peristiwa diculik jin. Watu Dodol Watu Dodol adalah bunker buatan Jepang yang terletak di Banyuwangi dan digunakan sebagai tempat mengintai kapal musuh. Banyak yang percaya jika lorong di Watu Dodol yang menembus alas Purwo merupakan pintu ke alam gaib. Sebuah patung yang terdapat di lokasi ini, patung gandrung, juga disebut bisa menari pada malam hari. Selain itu, sumur yang terdapat di bagian atas bunker Diakini sebagai tempat lahir Sunan Giri, Goa Istana, lokasi selanjutnya yang dikaitkan dengan tempat kejadian KKN di Desa Penari, adalah Goa Istana. Goa ini berada di dalam Alas Purwo dan merupakan lokasi semedi Bung Karno yang menghubungkan Presiden pertama RI ini dengan Nyiroro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Goa Istana disebut-sebut memiliki dua penjaga berwujud prajurit gaib, dan oleh beberapa paranormal lokasi ini diyakini sebagai pusat alam gaib Alas Purwo. Itulah beberapa tempat yang kerap disebut sebagai lokasi KKN Desa Penari. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, ya.